kita memisahkan istirahat perumahan yang dan kita semangatkan sama dengan Yesus yang sedang mencintai dengan Dengan yang kasih kita dengan bersama doa saya. Mereka semua memutuskan bahwa ia harus dihukumati mati. Oh, jawab Yes Berdu buatlah oh. pengawal, pengawal pun menampar dia Petrus masih berada di halaman Maka datanglah seorang wanita pelayan imam Abu. Ketika melihat Petrus berdiam Ia memandang dia dan berkata tetapi Petrus menyangkal dan berkata hm. dan terdengarlah suara ayam berkoko ketika melihat Petrus lagi pelayan itu mengatakan kepada orang-orang yang berdiri. <Syukur> Pagi-pagi benar, mami imam kepala, Pemuka-pemuka rakyat -pemuka hal hali kitab dan segenap mahkamah, Mengambil keputusan. Yesus diikat, lalu dikirim keluar, Dan diserahkan kepada Pilatus. Di ladus bertanya, "Bagi sanak saudara yang menderita, semoga Allah Bapa memberikan saudara-saudari kita yang sangat tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan Kami menghadap dikau sehat di jiwa dengan seluruh jemaat sepenuhi dan seterusupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami menenangkan bahwa Kristus bangkit kita alam dalam maut, engkau telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama dia yang adalah Tuhan kami, mohon. Selamat semangat ini dengan daya rong, Agar bagi kami menjadi Tuhu Pendalam terlalu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Ketika diserahkan untuk menanggung sensara dengan Dewa Yesus mengambil roti Mengucap syukur kepada Dari demikian pula sesudah perjamuan Yesus menanil biara Sekali lagi yang ucap cukup kepadamu cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskupat kami Petrus Janis Mandani serta para imam diakon dan semua pelayan saham dan kristumewa di stasi Petrus Paulus doa Ingatlahkan saudara-saudari kami kau beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dari sebewa seluruh umat universitas ini yang telah mendahului kami sekalian. Juga semua orang yang telah berpulang dalam rahmat imanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihkanlah kami semua, agar kami kau terima dalam kebahagiaan bersama Santa Maria perawan